Chechnya adalah Republik Otonom bagian Federasi Rusia yang letaknya di barat daya negara Rusia Fakta menarik dari negara ini memiliki sejarah yang panjang dalam memperoleh kemerdekaannya Lantaran banyaknya invasi dari pihak yang merasa berkepentingan Suku Chechnya sebagai penduduk asli wilayah tersebut bersikukuh ingin mempertahankan wilayah mereka Hingga akhirnya tahun 1993 diberikanlah kemerdekaannya oleh tangan Rusia Salah satu fakta menarik Grozny misalnya yaitu salah satu kota yang terdapat di Chechnya pada mulanya luluh lantak akibat serangan berkepanjangan dari pihak Rusia bahkan oleh PBB disebut sebagai kota yang paling hancur di dunia maka inilah delapan fakta menarik dari negara Chechnya nomor satu lokasi Chechnya sangat strategis di Kaukasus Itulah yang menjadi sebab perang antara suku asli Chechnya dengan tentara Rusia tidak berkesudahan. Namun setelah kemerdekaannya diserahkan, kondisi tersebut mulai mereda hingga sekarang ini. Yang kebanyakan penghuninya atau penduduknya sekarang berjumlah 95% mayoritas Islam. Nomor 2. Republik Chechnya menjadi salah satu negara yang masih muda. Tepatnya merdeka pada tanggal 10 Januari 1993. Itu artinya tahun ini baru merayakan kemerdekaannya yang ke-29 Nomor 3 Negara yang dengan luas 17.300 km ini memiliki penduduk mayoritas muslim ada sekitar 95% muslim Dan sisanya merupakan penganut Kristen Ortodoks Nomor 4 Grozny adalah ibu kota negara yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov Yang pernah disebut kota paling hancur di planet ini oleh PBB Ini adalah fakta yang menarik nomor keempat Karena Grozny adalah ibu kota cez Yang dulu dibilang PBB adalah kota yang paling hancur di planet di bumi ini Nomor 5 Jika kita membahas cez Maka tidak lupa juga kita akan membahas juga presidennya Maka kita kenal presidennya dengan nama Ramzan Kadyrov adalah salah satu pemimpin negara termuda di dunia yang dikenal sangat taat beribadah dan selalu menjalankan syariat islam Bahkan dikabarkan beliau selalu melantunkan sholawat 5.000 kali sehari Bahkan beliau juga selalu mengundang para ulama besar untuk berkunjung di rumahnya Tidak hanya tidak hanya itu dia juga pernah memberikan 18 juta anak chestnya yang baru lahir dengan nama Muhammad ketika ulang tahun cesnya yang ke-28 6 tidak lepas dari mimpi Ramzan Kadyrov dibuatlah sebagai simbol perdamaian. Masjid Ahmad Kadyrov adalah bangunan yang menjadi ikonik Cez-nya dan menjadi salah satu masjid terbesar di dunia bahkan di Eropa. Ini adalah mimpi Ramzan Kadyrov ketika beliau menjabat menjadi presiden ingin membuat sebuah masjid terbesar di Eropa. Nomor 7 Bandara negara Cez-nya terdiri dari tiga warna utama dengan makna tertentu yaitu putih melambangkan pegunungan kaukasus hijau melambangkan islam dan merah simbol pertumpahan darah nomor 8 suku Chechnya merupakan penduduk asli wilayah Chechnya, atau kita sebut dengan Chechen, yang berjumlah 80% dari total populasi bukan hanya suku cecen bahkan perempuan Chechnya juga dikenal dengan berparas sangat menawan dan sangat cantik karena pengaruh iklim dan kondisi Yang terjadi saat ini di CESnya Itulah fakta, 8 fakta menarik Dari negara CESnya Semoga dengan